Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video kali ini kita akan bahas tentang 5 zodiak yang melakukan perubahan kemudian dapat rezeki yang sangat melimpah di bulan Februari tahun 2022 namun buat kamu yang baru gabung silahkan Klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi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 Kemudian dapatkan rezeki limpa di bulan Februari tahun 2022 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, ini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Five of Pentacle ataupun lima koin. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini melakukan perubahan kemudian dapatkan rezeki limpa di bulan Februari tahun 2022. Perubahan yang dilakukan oleh seorang gemini disarankan di dalam kategori keuangan mengkontrol kembali pengeluaran pendapatan yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi dan di sini seorang gemini disarankan suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu rezeki akan semakin terbuka dan untuk support energinya adalah kenaik of one secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang berada di sekitar gemini sendiri dan di sini menggambarkan Sosok seorang gemini melakukan perubahan dalam pengkontrolan pengeluaran pendapatan yang dimana selalu disupport, didukung, dimotivasi oleh orang-orang terdekat, oleh rekan-rekan. Dan di sini seorang gemini dicarankan untuk suka berbagi kepada orang yang membutuhkan orang terdekat. Orang yang berada di sekitar yang dimana di sini mampu membuat pintu rezeki semakin terbuka. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah... Dukerion. Secara umumnya Dukerion itu diartikan maju terus pantang mundur dan terus melangkah. Dan jika kartu di kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan, sosok-sosokan ini disarankan maju terus, terus melangkah untuk melakukan suatu perubahan dalam kategori keuangan dan suka berbagi, yang dimana sini selalu disupport, didukung, dimotivasi oleh orang-orang terdekat, yang dimana akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi, serta pintu rezeki akan semakin terbuka. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Five of cup, ataupun 5 piana. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang di mana di sini digambarkan seorang Cancer melakukan perubahan dan mendapatkan rezeki melimpah di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang Cancer yaitu di dalam kategori hubungan asmara dan kehidupan yang di mana di sini disarankan untuk memperbaiki hubungan asmara, melihat situasi dan kondisi seorang pasangan memberikan suatu perhatian kepada pasangan yang akan berdampak positif kepada rezeki dan keuangan seorang Cancer sendiri. Dan disini juga disarankan kepada seorang cancer baiknya mengkontrol kedisiplinan dan kefokusan dalam bekerja mengkontrol usaha yang dimana sini akan mampu membuat kehidupan keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Page of sword. Secara umumnya, page of itu diartikan seorang anak. Dan di disini menggambarkan sosok seorang cancer disarankan untuk memperbaiki menata meniti kembali hubungan asmara bersama pasangan yang dimana disini akan mendapatkan rezeki yaitu seorang keturunan yang akan mampu mendongkrak hubungan asmara lebih bagus lagi dan di sini disarankan untuk memperbaiki kedisiplinan dalam bekerja, kefokusan dalam bekerja untuk menata meniti usaha yang dimana akan mampu membuat keuangan lebih bagus lagi dan jika kartu dekeret kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok seorang bisa disarankan maju terus terus melangkah untuk menata kembali hubungan asmara bersama pasangan yang dimana di sini akan mendapatkan rezeki yaitu seorang keturunan yang mampu membuat hubungan asmara lebih bagus lagi serta di sini disarankan untuk maju terus menata usahanya yang akan membuat pintu keuangan pintu rezeki semakin terbuka dan membuat kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah of Cup ataupun delapan piala untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana mana di sini digambarkan seorang Virgo melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki melimpah di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Virgo menemukan jawaban di dalam diri sendiri yaitu disarankan untuk memperbaiki hubungan asmara, memperbaiki kehidupan, memperbaiki hubungan silaturahmi yang di mana akan membuat hubungan asmara lebih bagus lagi, membuat pintu rezeki lebih terbuka dan membuat keuangan lebih meningkat lagi. Di sini juga disarankan kepada seorang Virgo, baiknya membuat sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di disini seorang Virgo disarankan untuk melakukan perubahan dalam kategori mengkontrol kesehatannya itu di dalam pola istirahat, yang akan mampu mendongkrak kefokusan dalam bekerja, yang mampu membuat usaha semakin maju dan fitur semakin bagus, serta rezeki semakin bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah page of pentacle. Secara umumnya face of pentakal itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Virgo disarankan untuk memperbaiki hubungan asmara bersama pasangan yang dimana akan menemukan dan mendapatkan sebuah rezeki yaitu di dalam kategori keturunan yang mampu membuat hubungan asmara lebih bagus lagi serta di sini seorang Virgo akan selalu didoakan oleh seorang anak didoakan oleh keluarga untuk mendapatkan rezeki yang lebih bagus serta membangun usaha yang akan mampu mendongkrak keuangan lebih bagus lagi. Dan jika kartu dek kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang Virgo disarankan maju terus-terus melangkah pantang mundur untuk memperbaiki hubungan asmara yang dimana di sini akan mendapatkan seorang keturunan yaitu di dalam kategori memperbaiki hubungan asmara yang dimana juga di sini disarankan kepada seorang Virgo untuk memperbaiki usaha membuat usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendobrak keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Four of One ataupun empat tongkat. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang bersedia Taurus, yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Februari tahun 2022. Di sini disarankan kepada seorang Taurus untuk fokus kembali bekerja untuk menata menit kembali karirnya yang dimana di sini akan tercipta keuangan finansial jauh lebih meningkat lagi serta di sini disarankan kepada seorang Taurus. Untuk membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri tidak bergantung kepada orang lain tidak merepotkan orang lain yang akan membuat pintu rezeki semakin terbuka dan tidak tertutup kemungkinan juga di sini seorang Taurus disarankan untuk menjalani dua pekerjaan sekaligus yang mampu membundongkrak keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri dan di sini menggambarkan Sosok-sosok Taus disarankan untuk memperbaiki, menata, meniti kembali karir dan pekerjaan yang dimalah selalu disupport, didukung, didoakan oleh pasangan, disupport, didukung, didoakan oleh keluarga yang mampu mendokra keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Serta disini disarankan kepada seorang Taus untuk membangun sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang ia bangun bersama pasangan yang akan mampu membuat keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan jika kartu dekret kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan sosok seorang Taurus disarankan maju terus-terus melangkah bersama seorang pasang untuk membangun sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Serta di sini disarankan kepada seorang taus untuk melakoni dua pekerjaan, dua usaha sekaligus yang dimana di sini mampu membuat kehidupan terus keuangan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah... 10 open tackle ataupun 10 poin. Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini disarankan kepada seorang Scorpio untuk melakukan perubahan untuk mendapatkan rezeki yang lebih melimpah lagi. Di sini disarankan kepada seorang Scorpio untuk melakukan perubahan dalam kategori keuangan mengontrol pengeluaran pendapatan yang dimana mana di sini akan mampu mendongkrak keuangan lebih bagus lagi serta di sini untuk memperhatikan sosok orang terdekat memberikan perhatian kepada sosok orang terdekat termasuk dalam kategori pasangan dan orang tua yang akan mampu membuat pitroski semakin terbuka lagi dan di sini tidak tertutup kemungkinan diusahakan kepada seorang Scorpio untuk fokus menata meniti kembali usahanya yang di mana usaha milik sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah naik ofka Secara umumnya, naik of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di sekitar Scorpio, seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan, seorang Scorpio disarankan untuk menata meniti kembali pengeluaran pendapatan bersama seseorang yang dekat, yaitu dalam kategori pasangan yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini disarankan juga seorang Scorpio untuk menata meniti kembali usahanya yang dimana ia tata bersama orang terdekat bersama saudara yang mampu mendongkrak keuangan jauh lebih bagus lagi dan tidak tertutup kemungkinan untuk fokus kepada orang di sekitar termasuk orang tua dan pasangan yang simbolkan dengan naik of cup yang membuat pintu semakin terbuka dan jika kartu dikeloe kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan sosok sewan Scorpio disarankan maju terus pantang mundur untuk menata mati pengeluaran pendapatan mengontrol pengeluaran pendapatan dan di sini juga disarankan untuk menata meniti kembali hubungan bersama orang terdekat, bersama pasangan, bersama orang tua. Dan disarankan juga untuk menata meniti kembali usaha usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana ia bangun bersama orang-orang sekitar, bersama orang terdekat seperti dia sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki melimpah di bulan Februari tahun 2022 adalah yang pertama zodiak gemini. Yang kedua Cancer, yang ketiga Virgo, yang keempat Taurus dan yang kelima adalah zodiak Scorpio. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki melipat di bulan Februari tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.